Thailand Video yang pertama pengen gue bahas hari ini berasal dari Ghost Hunter Thailand dari channel geng gue Api. Di salah satu videonya mereka eksplor ke sebuah areal pemakaman, di mana di situ ada sekitar 200 makam yang sampai sekarang gak teridentifikasi siapa-siapa yang dikuburin di situ. Sama sekali gak ada yang tahu identitas orang-orang yang dikubur di situ. Jadi kuburan itu juga nggak ada nisannya. Mereka kepikiran buat nyobain tiduran di salah satu makam yang kebetulan bagian atasnya itu terbuka, dan mereka ninggalin salah satu anggota dari tim Go Center ini sendirian tidur di dalam situ buat uji nyali. Tapi, gak lama setelahnya, ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan. So, gue pengen kalian perhatiin video yang ini. Bye bye. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak kelihatan di kamera Menarik baju salah satu anggota tim kau Hunter ini Otomatis orang yang tadi itu langsung ketakutan, panik, dan lari nyariin temennya. Tapi kengerian gak cuman sampai di situ. Pas doi ceritain apa yang barusan doi alamin ke temennya, baju doi sekali lagi ada yang narik ke belakang, sampai doi ini jatuh ke tanah. Sumpah ini videonya creepy banget ya. Banyak yang bilang fenomena yang tadi itu terjadi karena sosok penunggu makam itu gak suka pas orang ini tiduran di dalam makamnya. Makanya penunggu makam itu coba buat ngusir orang ini dengan narik bajunya. Menurut gua bikin konten buat datang ke tempat-tempat angker itu udah biasa. Tapi sampai nyobain tidur di makam orang itu udah next level banget sih. Kamboja. Ada sekelompok ghost hunter dari Kamboja dari channel RC Fun TV. Mereka coba buat masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker di daerah pedesaan. Sekelompok ghost hunter dari Kamboja ini cobain buat datang ke rumah itu buat investigasi. Mereka putusin buat coba masuk ke dalam rumah itu, tapi mereka ngeliat kayaknya tangga masuk yang terbuat dari kayu kayaknya udah mulai lapuk dan bakalan bahaya kalau dinaikin. Makanya mereka lebih memilih buat ngintip lewat sebuah lubang jendela yang ada di belakang rumah itu. Dua orang anggota dari go ini cobain buat naik atap seng yang ada di bawah jendela itu. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang serem banget. Perhatikan baik-baik primelet อะไร Bayang, bayang, bayang. Bayang. Okay. Okay. Okay. pas dua orang ini udah mendekat ke arah jendela itu, tiba-tiba ada sesosok kepala berwajah pucat yang keluar dari jendela itu dan mengintip ke arah mereka. Kepala itu terekam jelas banget oleh dua kamera yang dibawa oleh tim youtuber ini. Dan pas mereka berdua sadar sama penampakan kepala itu, Kepalanya udah deket banget. Otomatis mereka berdua panik dan langsung buru-buru loncat dari atap seng itu. Untungnya mereka berdua ini sama sekali nggak terluka dan baik-baik aja. Coba deh sekarang gua pengen kalian perhatiin baik-baik kepala yang nongol dari balik jendela itu. Warna kulitnya pucat banget dan tatapan matanya itu kayak melotot ke arah dua orang yang naik ke atap seng itu. Kelompok Ghost Center ini juga cerita kalau mereka sama sekali nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Dan baru pertama kali, mereka berhasil buat ngerekam sebuah penampakan yang terekam jelas di kameranya. Filipina. Video yang berikutnya ini direkam oleh sebuah kamera CCTV yang ada di sebuah gang sempit di Filipina. Suatu malam, pas semua orang udah tidur, dan pagar-pagar yang ada di gang sempit itu udah dikunci rapat-rapat, tiba-tiba petugas security yang berjaga malam itu, melihat ada sebuah kejadian yang aneh banget di monitor CCTV. Gak usah gua jelasin panjang lebar, perhatikan video yang ini baik-baik. Ada seseorang yang kalau gue lihat penampakannya kayak bapak-bapak yang udah tua. Tiba-tiba dengan santainya Doi berjalan menembus sebuah pagar yang cukup tinggi. Padahal pagar itu udah dikunci dan digembok, seperti kata petugas security yang berjaga malam itu. Bahkan, satpam komplek itu juga bilang kalau doi sama sekali nggak pernah ngeliat bapak itu di sekitar areal gang ini, dan menduga kalau bapak itu adalah orang yang sudah mati. Padahal, kalau dilihat-lihat ya, orang itu kayak orang normal aja gitu jalannya, sama sekali nggak kelihatan ada yang aneh selain doi bisa berjalan menembus pagar. Apakah bapak yang tadi itu adalah sosok penampakan hantu? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma ilusi optik aja karena kualitas gambar dari kamera CCTV ini yang kurang bagus? So, gimana menurut kalian? Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video yang keempat ini karena sumbernya yang gak jelas. Kalau gua amatin videonya sih, kayaknya ini adalah sebuah video dari seorang ghost hunter yang ada di Indonesia. Tapi gue sama sekali nggak tahu siapa orang yang ada di video ini dan di mana lokasi video ini diambil. Kualitas gambar video ini juga nggak terlalu bagus karena video ini direkam oleh sebuah handphone yang merekam handphone yang memutar video ini. So, bingung kan? Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Heee! <tik> Masalahnya teman-teman, cuman aku tuh nggak bisa ngegapai. Nggak bisa ngegapai atas ini, susah ngeliat ya teman-teman gitu loh. Aku lihat si ada di atas ini wadi masa, aku harus dikali istri gini. Tiba-tiba ada sepasang kaki yang melayang dan bergelantungan di atas genteng. Yes, emang bisa aja ya. Yang tadi tuh cuman kaki orang biasa yang mungkin lagi duduk-duduk santai di atas genteng situ. Coba deh kalian perhatiin proses ngilangnya. Cepet banget men. Seolah kaki itu kayak ada yang narik ke atas Kalau misalkan itu orang yang lagi gelantungan Pasti naiknya cukup susah ya Tapi dua kaki yang tadi tuh bisa naik ke atas secara bersamaan guys Asli ini videonya creepy banget Tapi jujur gua sama sekali nggak tahu keaslian tentang video ini Karena sumbernya yang misterius So real or fake? Gimana menurut kalian? Filipina lagi Video yang terakhir ini mungkin adalah salah satu video poltergeist yang paling ekstrim yang pernah gue bahas di episode hormat. So ada sebuah rekaman video dari seorang petugas security yang bertugas untuk menjaga sebuah gedung kampus di Filipina. Tiba-tiba suatu malam pas Doi sedang bertugas, Doi mengaku kalau mengalami sebuah fenomena poltergeist yang sangat ekstrim di gedung kampus itu. So gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja kalian tonton dulu videonya. yung tabak ito so, sobrang dilim so ayan masokin natin yun uh, handahan ayan so yan guys narinig mo yun ayan narinig ko ngayon guys na naka on yung naka on yung mm, guys mulai hmm. hmm. hmm. tau guys ah mau electric saya teas ya kan? kata batal gitu guys ini hmm. hmm, guys guys hmm. hmm. Natin, guys, kita new oh, yang ingin nang berlahi kita guys yang besok Kita maka Teman-teman yang saya ingin menggunakan HP. Teman-teman, guys, kesini. Hanya yang takut, nih, tuh. guys. Kita, kita, kita, kita. Ada sebuah kejadian poltergeist yang sangat aneh. Di mana ada ratusan kursi yang ada di ruang kelas itu bisa bergerak dalam waktu yang bersamaan. Padahal petugas security ini cerita kalau doi cuman sendirian di dalam gedung kampus itu malam itu. So, kalau misalkan yang tadi itu cuman video settingan, pastinya butuh usaha yang cukup besar untuk bisa gerakin ratusan kursi itu dalam waktu yang bersamaan kayak di video yang tadi. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini.